Cristiano Ronaldo ke Manchester United belum berakhir menjualan kostum MU dengan nama pemain asal Portugal itu bahkan sudah melampaui Lionel Messi Ronaldo dan Messi sama-sama mencuri perhatian karena pindah klub di bursa transfer yang sama drama kepindahan Messi membuatnya angkat kaki ke Paris Saint-Germain sementara Ronaldo memilih kembali ke klub yang membesarkan namanya Walaupun belum mencatat debut keduanya bersama MU, Ronaldo berhasil mengangkangi Messi dalam urusan penjualan jersey. Kembalinya nomor punggung tujuh menjadi salah satu penyebab kostum pemain berusia 36 tahun itu laku keras. Dalam laporan Mirror, Senin 6 September, pihak MU menyatakan penjualan jersey Ronaldo selama satu jam untuk pasar global. Pihak fanatik yang mengelola toko daring melakukan jersey Ronaldo menjadi barang yang paling laku dalam 24 jam dibandingkan pemain manapun. Meski tak memperinci jumlah kostum yang dijual, mereka mengklaim angka penjualan sudah melewati jersey PSG bernama Messi. Ronaldo diharapkan tampil pada Laga Kontra Newcastle United di Old Trafford pada 11 September mendatang. Ia diberitakan sudah berada di Manchester setelah membela timnas Portugal.